Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Bali Jani. Kali ini, Tutsugi akan berbagi mengenai waris Saptarsi yang diangkat menjadi amanjabumi atau Wali Negara di Bali pada masa pemerintahan Sri Tapaulung yang juga dikenal sebagai Sri Gajah Waktra atau Sri Gajah Wahana. Tentu ada alasan di balik pemberian jabatan itu kepada keturunan darah Saptarsi apa alasannya dan siapa saja yang mendapat jabatan penting itu sebentar lagi akan saya ungkapkan dengan menggunakan buku babad bahasa Mahagotra pase sanak sabteresi sebagai sumber acuan. Dikisahkan Empu Wita Dharma di Jawa menikahi putri Empu Darmaja. Dari pernikahan itu lahir seorang putra yang setelah melakukan upacara dwijati bergelar Empu Wira Dari perkawinan Empu Wira dengan putri Empu Siwagandu lahirlah Empu Lampita, Empu Pananda, dan Empu Pastika. Selanjutnya disebutkan Empu Lampita menikah dengan Ni Ayu Subrata dan mendapatkan keturunan yang dikenal sebagai Empu Wijaksara. Pada tahun 1267 Masehi, Empu Wijaksara pergi ke Bali dan membangun sebuah pura pada bekas pareangan Bugana. Setelah selesai membangun pura yang dinamakan Pura Penganggih Batur Gelgel -Gel sesuai dengan perintah leluhurnya, beliau kembali ke Jawa dan putranya yang kemudian dikenal sebagai Kipate Hulung tetap tinggal di Bali. Pada tahun 1324 Masehi, Sri Gajah Wakra dinobatkan menjadi raja di Bali. Dalam pemerintahannya, beliau dibantu oleh beberapa orang pejabat kerajaan. Mereka itu adalah patih Kipasung Rigi, kipate Ulung, Kibuduk Basu, Kikala Gemat, Kitumenggung, dan lain-lain. Di daerah-daerah yang strategis ditempatkan pula beberapa pejabat kerajaan yang berkedudukan setingkat mantri. Seperti Kitunyung Tutur di Karangasem, Kitunyung Biru di Tenganan, Ki Kopang di Seraya, Ki Buahan di Batur, Ki Walung Singkal di Taro, Ki Tambyak di Badung, Ki Giri Lonana di Beleleng, dan Ki Ularan di Kalapakse. Kemudian diangkat pula Ki Kebu Iwo putera Arya Karangbuncing dari belah batu sebagai wakil pati. Dalam pemerintahan Sri Gajah Waktra di Bali pernah diselenggarakan upacara rakyatnya kerajaan yang disebut Karya Agung Eka Ekadasaludra di Pura Besaki. Karya besar yang dipuput oleh Sang Saptarsi yang didatangkan dari Majapahit itu dihadiri oleh para mantri semua. Begitu juga rakyat Bali. Beberapa waktu setelah upacara yang sangat megah itu dilaksanakan, dikatakan Pulau Bali menjadi aman, tentram dan sentosa. Semua yang ditanam tumbuh subur, hama dan penyakit lenyap dan harga barang-barang pun murah. Karena keadaan Bali jadi gemari, pahlol Jinawi oleh rakyat Bali, Sri Gajah Watra diberi gelar. Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang artinya paduka yang mulia pemimpin yang berani dan sukses di Bali Dikatakan hubungan beliau dengan sang Saptarsi sangat harmonis Kipate Ulung dan waris Saptarsi yang lain akhirnya diangkat menjadi Amanjabumi atau wali negara di beberapa tempat sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing dengan diangkatnya keturunan Sang Saptarsi sebagai Amanca bumi maka keamanan dan ketertiban masyarakat dikatakan semakin mantap Raja Sri Gajah Waktra pun semakin dicintai rakyat Adapun waris Sang Saptarsi lainnya yang juga diangkat sebagai Amanca bumi adalah Igusti Bende Semas, Igusti Semaranata, dan Igusti Pasar Gelgel biar ada gambaran yang lebih jelas mari kita telusuri riwayat mereka secara singkat kipati hulung disebutkan kawin dengan nisvara reka di gel gel lalu berputra dua orang putra pertama bernama igusti semaranata dan putra kedua bernama igusti Bendesemani. I Gusti Tata putra yang pertama kemudian menikah dengan Nirudini dan lahirlah I Gusti Rare Angon. Sedangkan I Gusti putra yang kedua kawin dengan Ni Wayan Manihyang. Dari perkawinan mereka lahir I Gusti dan Niluh Made Manikan. Niluh Mademanikan ini kemudian dikawini oleh Rari Angon sepupunya dan dikaruniai keturunan bernama Igusti Pasak Gel-Gel dan Niluh Pasak gel, gel Pada tahun 1335 Masehi, Igusti Bendesa Mas diangkat sebagai Amanca Bumi dengan wilayah kekuasaan Desa Mas dan sekitarnya. Beliau berkedudukan di Taman Pule Desa Mas, Kianyar. sejak saat itu beliau pindah dari Gel-Gel ke Desa Mas Igusti Bendesa Mas disebutkan memiliki tiga orang anak masing-masing bernama Igusti Gusti Bendesemani, Niluh Mandemanikan dan Niluh Nyoman Manikan Igusti Gusti Manik juga disebut Igusti Bendesa Mas karena beliau menjadi Bendesa di Desa Mas Beliaulah yang seterusnya menurunkan Pasak Bendesa Semas dan sejak saat itu tidak lagi memakai gelar Igusti melainkan menggunakan sebutan Pasak Bendesa Semas atau Bendesa Semas Raja Igusti Semarangata yang juga diangkat sebagai Amance Bumi sebenarnya sudah punya tugas sebagai pengiling atau pengawas buruh penginggih batur di Gel Gel oleh karena itu beliau diberi kebebasan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan I Gusti Pasek Gelgel diangkat sebagai amanca bumi selaku penguasa daerah yang berkedudukan di Gelgel. -Gel. Beliau bergelar I Gusti Agung Pasek Gelgel dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Pulau Nusa Penida, Batulaha dan Takmo. Itulah sekilas mengenai waris Sabta yang diangkat menjadi Amanca Bumi di Bali dalam pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi, Banten menurut buku yang ditulis oleh Jerumangku Gede Ketut Subandi.